belajar bacaan niat salat gerhana bulan yang pertama untuk Imam niatnya adalah khusufil ataini imaman lillahi taala artinya saya niat salat sunnah gerhana bulan dua rakaat menjadi imam karena Allah ta'ala yang kedua untuk makmum niatnya adalah li khusufil lillahi taala artinya saya niat sholat sunnah gerhana bulan dua rokaat menjadi makmum karena Allah taala yang ketiga untuk sholat sendirian niatnya adalah Soli sunsufil komari Rockini lillahi ta'ala artinya saya niat salat sunnah gerhana bulan dua rakaat karena Allah ta'ala